Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel pada kesempatan kali ini saya kedatangan lagi STB B860H versi 5 yang mengalami error dan bootloop serta tidak mau masuk ke sistem pada saat STB nya dinyalakan error seperti ini bisa terjadi karena bootloader nya yang rusak atau sistemnya yang error ya teman-teman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 langsung saja kita persiapkan peralatannya. Satu STB B860H versi 5 yang mengalami bootloop. Yang kedua adalah USB male to mail Yang ketiga SD card kelas 10 dan card reader. Yang keempat USB to TTL yang ujungnya saya pasangi hook clip. Yang kelima boot card marker. Yang keenam adalah firmware STB B860H versi 5. Kemudian untuk langkah yang pertama kita akan buatkan boot loader-nya di SD card Di sini saya menggunakan SD card kelas 10-16GB ya teman-teman Kita tancapkan SD card-nya ke laptop atau PC dan teman-teman bisa diperhatikan untuk drive SD card-nya Di laptop saya terbaca di drive G Kemudian kita jalankan aplikasi bootcard markernya Untuk settingannya sebagai berikut di bagian choose disk, kita pilih sd card di bagian to partition and format, kita checklist di bagian choose urbain file, kita pilih dan klik open, kemudian kita pilih uboot lalu kita klik make, dan pilih ok kita pastikan lagi untuk SD card-nya berada di drive mana. Jangan sampai salah ya teman-teman, karena ini nanti akan terformat SD card-nya. Setelah selesai terformat SD card-nya, kita tutup aplikasi boot card markernya, kemudian kita kopikan 4 file bootcut markernya ke SD card tadi Kemudian ke langkah selanjutnya kita akan buka STB-nya karena nanti akan kita pasang USB to TTL dan kita short pin. Dan di sini di STB saya sudah saya buka casing-nya ya teman-teman. Dan untuk pemasangan kabel USB to TTL-nya, sebagai berikut: yang paling bawah adalah ground atau GND, kemudian TX, lalu RX. Tiga saja ya teman-teman yang dipakai. kemudian kita hubungkan kabelnya ground ke ground untuk TX ke TX dan RE ke RE jangan sampai salah ya teman-teman kemudian setelah semua kabel terhubung kita akan masukkan SD card kelas 10 yang sudah kita isi boot card marker tadi ke slot SD card di STB. Setelah semuanya sudah terpasang, langkah selanjutnya kita hubungkan USB to TTL-nya ke laptop atau PC. Kemudian kita cek di Device Manager apakah USB TTL tersebut sudah terhubung dengan laptop atau PC. Di sini di laptop saya sudah terhubung di podcom 9 Lalu kita buka aplikasi Putih dan kita pilih serial. Kemudian di serial lain saya masukkan di COM9, seperti yang terbaca di Device Manager tadi, ya teman-teman. Lalu di bagian Speed. Kita rubah menjadi 115200 kemudian kita klik Open. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita ke langkah selanjutnya, kita hubungkan kabel adaptor ke STB nya. Dan setelah terhubung, di putih akan jalan ya teman-teman. Dan kita akan shortpin di bagian C76A12. Ini sangat kecil sekali ya teman-teman, untuk pinnya kita cukup senggol-senggol saja timahnya dengan obeng kecil atau jarum dan jangan terlalu kuat ditekan nanti pipih dan hancur timahnya karena sangat kecil sekali pinnya dan teman-teman lakukan sampai berhasil dan menemukan G12A U212 V1 pagar Setelah menemukan G12A, teman-teman ketikkan update dan enter. Kemudian kita buka USB Burning Tool-nya dan kita hubungkan kabel usb mail to mil ke port usb 1 ke STB dan ke laptop dan nanti di usb burning tool akan terdeteksi connect success langkah selanjutnya kita akan nya dengan cara klik file, kemudian import image, dan kita masukkan file img-nya. Kemudian, kita tunggu untuk proses checking file img-nya. Kemudian setelah proses checking file IMG-nya selesai, kita setting di bagian konfigurasinya. Kita hilangkan di iris bootloader-nya. Dan untuk di iris flash-nya kita biarkan nya Kemudian kita klik start. Ini otomatis flashing berjalan dan teman-teman tunggu sampai 100%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 Kita sudah masuk di tampilan STB B860H versi 5 Langkah yang pertama kita akan pairing remote Teman-teman bisa tekan dan tahan tombol OK dan tombol Next secara bersamaan Sampai ada tanda checklistnya dan sukses pairing remote kemudian masuk di pengaturan bahasa kita pilih bahasa Indonesia saja siapkan TV dengan ponsel Android secara cepat saya lewati untuk pilih jaringan Wifi teman-teman bisa langsung hubungkan dengan Wifi nya masing-masing Penggunaan TV saya pilih lewati saja. Tapi teman-teman bisa langsung login dan kaitkan akun Google-nya. Persyaratan layanan pilih setuju, bantu semurnakan Android pilih ya dan teman-teman klik next atau geser ke kanan remote-nya sampai selesai dan masuk di tampilan awal firmware Kemudian kita masuk di menu setelan dan pilih. Referensi perangkat dan pilih "tentang". Di sini merupakan informasi tentang perangkat yang kita gunakan. Di tingkat 4 keamanan Android 5 Desember 2019. Berarti, firmware yang digunakan adalah firmware bulan Desember 2019 ya teman-teman. kemudian kita akan coba aktifkan developer toolnya. kita klik build 8 kali untuk mengaktifkan mode pengembangnya kemudian kita cek opsi developernya lalu kita aktifkan debugging usb nya dan bisa ya teman-teman untuk aktifkan usb debugging nya